Halo teman-teman nah, di video cek gambar kali ini kita akan membuat um, potongan ya potongan toilet jadi waktu itu ada teman-teman kita uh, yang komen ya di, jadi ada kebetulan dari teman kita ada yang komen dari uh, youtube sebelumnya yang cara bikin closet jongkok, nah itu dia minta digambarin potongan ya jadi hari ini saya akan memulai gambar potongan jadi potongan yang saya gambar hari ini adalah potongan toilet jadi nanti nah kita mulai aja teman-teman kita buat templatenya dulu, kita open template yang new tuh yang ini aja ya isu iso ya nih jadi kita buat template dari awal dulu ya Ini buat teman temen yang belum tahu Kita bisa mulai dari buat denahnya dulu Ya ukuran toilet itu adalah um, 150 kali 150 yep. Sorry Ini ini. Terus kita bikin 15 dari sedalamnya ya nah ini kita export aja teman teman nah ini udah ex enter. enter dua kali ya ya begitulah lalala lalala la, la, la, la, la. nah setelah selesai kita bikin pintunya teman teman jadi kita bikin pintunya receh di sebelah sini 70 puluh kali tujuh untuk pintu kailat ukuran segini teman teman jadi kita bikin pintunya kita move ke sini terus kita export lagi dindingnya 5 cm ke dalamannya terus bagian sininya kita 15 cm mengesuaikan tebel dindingnya nah ini udah kita bikin ketebalan daun pintunya 3 nah ini kita tinggal trim bagian sini, sini, sini, sini. ini juga nah kita Akeong ya eh maksudnya ARC sorry kita trim yang bagian sininya nah udah jadi udah pintu kita bikin grup G Enter udah di satu. lalu kita pindahkan ke sini teman-teman ini saya belajar cepatnya aja ya uh, tanpa pakai teman-teman layer atau segala macam ini masih pakai layar nomor semua nah, untuk ngambil kuasa jongkoknya itu saya udah pernah bikin di video sebelumnya itu nanti teman-teman bisa cek aja di linknya yang di atas nih sebelah kanan itu import import import terus oke okay. kita copy ya nah kita buka ininya terus copy pindahin di sini teman-teman sini kalau udah pindah zip enter a enter Nah, kita temukan ini. Ini kan skalanya dia mili ya. Kita rubah dulu ke skalanya jadiin tadi kita buat di skala senti. SC enter terus kita klik di sini enter 0,1. Nah, jadi ukurannya. Kita bagian sini kita hapus hapusin aja teman-teman yang enggak pakai. Jadi kurangnya ada, g enter. Nah, nah kita jadi Nah ini kan closetnya ngadep sini teman-teman. Jadi kalau umumnya membuat closet itu teman-teman perhatikan dari pintu. Nah kalau estetikanya kan ini kurang bagus ya membuka pintu langsung toilet. Nah bisa juga teman-teman di aja ininya. Jadi itu nah, seperti ini teman-teman misalkan jadi kalau save-nya ada di sebelah kanan ya teman-teman, widget rotate nah disini teman-teman untuk itu nah ini kan kanannya ada space yang lebih jadi kita bikinnya seperti ini juga apa-apa sih teman-teman kita majuin aja nah seperti itu teman-teman udah -teman. Nah, selesai kan, karena ini udah jadi denahnya, kita kan masih punya potongan nih gambar potongannya, ini potongan depan, jadi kita bikin aja dulu kayak gini, ke sini, lah lah lah nah ini, ini contohnya ya potongan, kita namain potongan A ya, kita kan itu potongan A, kurang aja ya ini temen bisa masukin angka di sini empat misalkan ini potongan a kayak gitu nah ini potongan b potongan b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 hanya ada di cek gambar juga kalau ada kritikan saran boleh tuh teman-teman langsung aja komentar di bawah ini ya terima kasih jadi kita tinggal begini aja ya teman-teman contohnya ini potongan B dulu kita bikin sini disini lalala, lalala, lalala. kita pindahin 15 cm kebalnya terus kita bikin dulu antar kerjanya bagian bawahnya ya, nah ini kan kita eh bagian b nya potongannya ke sana, teman perhatikan ketemunya dinding, jadi yang di uh, offset ini tinggi ini misalkan 160 ya, segini dindingnya, tapi tinggi plafon 3 meter, nah disini teman-teman plafonnya, jadi apa namanya, teman-teman? Tinggal lapus aja ini. Nah, ini tinggi pelapanya di sini ya. Nah, ini ada ketinggian keramik di, di toiletnya. Itu ada keramiknya, teman-teman. Teman-teman boleh tinggi keramik itu 180 atau 160 juga tidak cukup. Jadi, ini kita bikin klosetnya, posisinya ada di sini. Ya. Ayo kita kasih di sini sekitar 20 cm, ya 20 cm cukup lah, nah ini kesini nah ini teman-teman kita bikin akhirannya si apa, keramik ya, keramik ini kan dia uh, kita bikin aja rata gitu, kita dividir ya. terus sudah masukin angka ini di, di bagi kata sini misalkan kita bikin tiga ya jadi kita bikin dividenya tiga maka dia akan pembagi ya oh. nah, kita cari dividenya ini yang ini, ini terus kita hapus lagi teman-teman ini nah bagian ini yang ini kita hapus ini juga nggak kelihatan ya nah ini yang berasal keramiknya teman-teman jadi ini arusnya diarahkan lebih Oke, teman-teman. Normal 0. Ini kita offset 40 misalkan tembelan keramik 40. Kayak nah, teman-teman. Ini tinggal bikin kuaset jongkoknya di ke sini. Ya, ini bagian yang ujungnya sini kita masukin ke sini, teman-teman. Nah, itu udah jadi deh kuaset jongkoknya. Oh iya. Harusnya ini diblok dulu, teman-teman atau di grup di grup aja lah nah seperti itu ini ya nah ini kan dia agak naikin sedikit temen -temen. nah yep bagian bawahnya atur aja dengan ketinggian ini sesuaikan ini hapus ya saya ya bagian potongannya, nah tinggal yang potongannya sebelah sininya, ini cari di kita copy aja. Yup, kalau sini teman-teman kita rotate. nah ini kan udah dapat seperti ini, teman-teman kita buat lagi. ininya tinggal kita copy, teman-teman. Nah, ini kita copy ya. ini juga bagian bawahnya kita ambil, kita co antar bagian sini kita kita klik kanan tahan shift klik kanan tahan shift klik kanan oke okay. dia akan muncul ini ya form ambil yang dari sini teman-teman terus kita pindahin yang ini ya nah begitulah nah ini terus tinggal di ke posisinya kita copy aja teman-teman bagian ini copy ke sebelahnya ya nah terus kita jadiin lagi karena ini posisinya uh, full ya kita terusin berarti bagian sini teman-teman ya, nah ini kita hapus up ya, teman-teman nah ini tinggal pindahin sih konsep tungguknya ini kita klik yang ini kita move ya tadi yang move center terus kita tahan shift ya di sini tahan shift klik kanan kita ini yang form habis ujung sini ke bawah nah ini kita rata ini ya naikin dikit berarti biar enggak tengah banget nah segitu kurang nah, terus kita bikin grup disini sorry tadi enggak saya bikin grup ini bikin grup oke udah ditambah udah juga dia cukup nah Bagi teman-teman muda bukan? Oh iya ini ada yang kelupaan. Jadi gitu selesai membuat potongan. Itulah silakan mencoba.